E.I. Yeah, GAMES CHALLENGE EVERYTHING Amatous! Yo guys masih bersama lagi dengan tesis 2 ya kali ini tesis suadu sedang mengupdate sir barunya itu c 7 versi Breakers. Oke okay, guys di sini Android sebelas sudah muncul guys. Oke okay, guys tutorialnya ada di awal ya guys. Oke okay, guys pertama kalian ubah nama folder Androidnya menjadi Android titik sebelas guys. Lalu setelah itu kalian install aplikasi modnya guys yang sudah terhubung sama aplikasinya guys. Oke okay guys, di sini kalian tinggal ceklis aja pada bagian Android 11-nya guys, aplikasi mod-nya guys. Oke, okay, setelah itu kalian kembali lagi ke menu Android 10-nya guys. Lalu kalian aktifkan seperti biasa ya pada menu injektornya guys. Lalu di sini kalian oke okay aja, lalu kalian ceklis pada aplikasi mod pada Android 10-nya guys. Lalu setelah itu kalian scroll ke bawah lagi guys. Lalu di sini seperti biasa ya, pasti kalian udah tau lah ya lalu kalian pilih tombol, sebelah tombol star ya di bawahnya lalu setelah itu kalian aktifkan pada akurasi weaponnya guys oke okay guys seperti biasa guys ya lalu setelah itu kalian setelah pada gamenya oke guys langsung aja guys, gak usah lama-lama guys oke guys sini kita main mode klasik guys, pada mode solo guys Oke guys di sini kita langsung terjun aja guys. Oke guys di sini kita langsung menuju ke bagian kawah merapi guys. Oke guys ini langsung kita tembak guys masuk ke gua gua guys tembak guys. guys tembak guys. mati guys Mantap guys. Oke guys di sini kita langsung kokang lagi guys. Oke guys di sini kita langsung menuju ke pohon-pohon guys. Kita ngobet-ngobet guys. Oke guys langsung kita langsung ke pohon. Wah tembak guys. Oke guys di sini musuhnya ada di bukit atas guys. Oke guys ternyata dia nggak ngekit guys kita pengacit guys. Oke guys, kita tembak lagi ya guys. Den den den den den Aduh, enggak kena guys. Coba gini den den den. Wah, kena hit guys. Mantap guys. Oke guys. Ternyata dia kabur guys. Oke guys. Dia ternyata maju lagi guys. Oke guys, kita tembak lagi guys. Kita keker guys. Pelan-pelan enggak tembak guys. Tembak, tembak aku ditembak. Oh, ditembak. Den den den. Wah, mati guys. Sakit guys. Kena-kena guys. Oke guys, kita langsung kita langsung menuju ke sana guys. Oke okay, guys di sini kita dapat itemnya guys, niatnya banyak banget guys. Aku, kita ambil ambilin guys. Oke okay, guys langsung aja kita ambil guys, enggak ada kata ampun guys. Oke okay, guys langsung kita menuju ke yang lain lagi guys. Oke okay, guys di sini kita mau musuh guys, ternyata musuhnya itu hanya tonjor guys, kan guys. tembak bagasnya itu oh, mau mati guys, mantap guys, kita menang guys oke okay guys sudah selesai guys permainannya guys oke okay guys jangan lupa subscribe dan dukungan spesies selanjutnya guys oke okay guys saya tutup guys topok video ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh